oke hai selamat datang di channel nian fiksi dan ya di video kali ini aku bakalan main parkour mainin parkournya Firza eh Firza ini namanya parkour by Firza OCR FT jadi Di ini ada info ini mah parkour bro tapi ini ya aku masih harus tau jadi kalau kamu ingin review map ini jangan lupa kasih gratis dan deskripsi di video kalian bukan memberikan link atau URL yang menuju ke channel saya terima kasih info ya gitu subscribe kreator kreator oke okay. sedikit lagi satu kas subscriber channelnya apa youtube berjaru cct or https://youtube.com/si berjaru satu nomor empat empat tinggalkan posisi jadi empat nulis alo nulis alo eh bukan alo maksudnya makanan u uh. minta oke okay. makasih di alo jadi ya ini ada apa plus rules tentang emosi dilarang use comment, tp, only jika Anda butuh, aja temen bisa juga ikutin map normal, subscribe channel creator, free sales map ini wow, berarti map coba, dan ini ada apa, yang aku mau tantang, biar efek speak corrected, siap hari paling kayak joy craft panda, 24, oke, 500, 500, Hmm. Mungkin siang aja, Biar enggak terlalu ngeliatin. Dia, esprit. Episode satu, training trip. Oke, okay, tuh, kemarin, kayak gini mungkin. Oh, oke, okay, kayaknya, terus ini. Oke, okay, good. Terus ini, on Terus ini, oke. Okay. Terus bukan okay. jalan biasa, jadi, anggak di Sini. Aduh, ukuran fotonya cuma dari sini harusnya pon pon lagi ya astagfirullah really oke dari sini oke oke oke bottom ahem ahem berdua berdua awak awak lagi itu apa ghost eh aku jatuh dan ini kenapa aku segini jadi freezer dah ini apa mau oh, armor kah? <tinda> astaga isat kurs Oke okay lah, mau pakai aja. turun di sini mungkin ke kayu. Itu sini apa nih box? Box awkok. Oke bro. Oh, dari daerah sini. Eh, bukan sini. Yo it. Spawn point. Oh, ini jangan ah. Enggak <tuh>, apa deh. Ya gua. Oke, mungkin sini. Get shortcut ya, kalem. Terus ini ke sini. Yok. Enggak. Ya ini title itu bahasa Indonesia ya. Eh, kalau itu sih. Language-nya ah tombolan enggak ngerti aku. <laughs> Oke. Okay. Di sini dan di sini spawn point lagi. Ah. Shin apa? Klik level untuk buka pintu ini. Ini untuk untuk kebuka, Bang. Ini responnya error kah? Be Ini no kayaknya. <tuh> Oke. Okay. Kayaknya ini bakal jadi trap deh jadi aku sini. Oke, okay, kalau oke, okay, aman aduh no, aduh, aduh, aduh oke, okay, salam oke, okay, kalem, kalem, kalem, aku, aku, aku, pintar kalem atau mungkin aku bisa langsung dari sini, aku langsung ke sini, ini <guluh> aduh, gak bisa oke, okay, gak apa-apa at least udah tepon poin nah aduh <guluh> keblessep dong gak apa gak apa kalem. ini kita full damage ya harusnya gak terlalu gak bakal cepet dia matinya ya Oke okay, ini apa Nomor dua next level U Dong poin Best parkour ya eh, Aduh makanan lagi nih Near the exam Aduh Kalau <laughs> lihatnya dong Asal dia udah ngobat Mati dan oke okay, ini intinya adalah itu Oh kayaknya kita sini Oke okay, Ini. Ih asal fufu kaget aku Oke okay, itu Eh pokoknya oh, ada barrier ya Ugra itu tembus. kita kesini Ah, no. Astaga. Itu enggak bakal bakal. I ikon bisa kan? Bisa kan? Bisa kan? Bisa kan? Bis. Oke, bisa. Kalau bisa harus bisa. No, ah, itu enggak tahu. Ya. Jangan siapa aku aku. aku... Benar ini jalannya benar kah? Benar kan harusnya. Oke. calm Oke, okay, bisa. spawn point now. Oke, gak kek, lihat dari dunia. Oke, okay, kita mungkin start per ladder kayak gini ya. Kalem. Di sini, oh my god, oke, okay, ini ada air. Run, oke. spawn point, no. Kenapa itu? Tunggu aja, coba. Mau cekin aja, please. Kenapa ya. dong? Ayo, aku yakin aku oke. Okay. Let's go. <laughs> sudah khawatir kawan-kawan sini parkur biasa kalem-kalem kalem-kalem Oke okay. <coughs> ini point lagi taksi lagi jadi ya ini enggak terlalu susah kalem aja ih, apa nih mantap jatuh wih dia kenapa hmm kayak ada yang salah, ada <laughs> data ini, dia nya di overworld juga, mau ntar seperti itu, anthem, kayak kita gini. ini, pop parap pop pop pop pop, ini napa ada dua kan sini aja ya, biar lebih cepat, betul, biar lebih cepat meski berangkat sepi ram, no arrival, oh, biar lebih cepat ya. Apa, yuk, kita balik ke sini Dan, ya Nggak terlalu susah Menurutku Atau dianggap nurut Gimana? Terus kayak gini gini ini M-1008 ya, Oke, berarti aku mau mati. Oke, hati Aku takut kompeten kayak gini. Meskipun ini bukan Android, tapi ini takut. Takut sangat takut. Spawn point. Baru dibilang langsung 44 end Android dong. Itu kenapa ada? End apa tuh? End city ya? Tahu deh. Tadi mau ngesarap obeng cek itu tadi. Tapi nanti nggak sekarang. Klik untuk dapat slow falling. Tidak mau apa tuh kayaknya. Spawn point now. Oh no, eh, kill di oke okay, itu kayaknya buat yang kalau udah dapat itu ya, eh, uh, falling sini-sini, eh, sini. oke. Okay. Maaf, mungkin flash videonya enggak lama-lama. Rumah pula tiramai ntar kalau kelamaan ntar aku masih nekatnya jadi, atau ya, <laughs> di gini ini, di tempat ini, dan apa nih, metro? Hmm dan ya apa nih creator subscribe Zft. ya subscribe ke dia jangan lupa ini skinnya dan dan juga ada di aku nih jadi ya jangan lupa subscribe ke aku juga nggak eh, usah deh kabut hujir Pacman Pacman pemakaian skin kreator kreator aku nggak tahu play again uh, no thanks terusnya apa nih pesan dari creator Hai, saya OZ. OJ... Siapa-siapa? Djo Hai, saya Djo Oz dari Hai, saya Fuza Oz atau TPU 143 menyampaikan terima kasih telah mencoba map ini. Dan yang belum subscribe channel Djo Oz dari subscribe dikit lagi 1000 subscriber loh. Sekian terima kasih. Ya, begitulah map parkour ini. Jadi ya buat kalian tertarik mau main map ini, bentar ada di deskripsi linknya Dia ya, begitulah. Kayaknya gitu aja video buat hari ini. Jadi ya Ya, bye bye kurasa dan aku akan bertemu dengan kalian di video selanjutnya dadah